Sudah belanja, guys. Ya, belanja jeruk-jeruk Cina. Ya, gimana cumin mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Tini Ardi. Gimana kabarnya semuanya? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya amin amin ya robbal alamin nah ini mau belanja ya belanja aku membeli barang di kaibu yes. nah. di kaibu jalan di jalan-jalan mau beli aku gak tau ya apa di kaibu karena semua topeng misalnya angkut tutup imlek hari tutup menunggu lampu lampu coba baru jalan masih merah nah sekarang jalan ya itu ya adem ya hmm. apa kok ya adem, mau. <laughs> Puan, nasi, Saya, kan? mau, aku, aku pas melakukan ini, ini satu ngelebar melakukannya alhamdulillah satu Ay, orang atau dumet nah, yang libatannya nah, nah, tak juga, ngom, orang lengket-lengket pas wapik kenceng kayak nih api tak pin foto bolo. <laughs> Happy. <Yeah. Alah>, <laughs> kepret, kepret. Ya? terane foto. ini jadi Oh, Wah. minat-minat kak kota lar murah tapi ini uh telung pelu limu aja telung ini ini ya apa ini ya apa kata? ini ini lagi jagung gak apa-apa ini goreng-goreng kalau kapan-kapan kentak aku tak jalur mantuni wes apa ini lagi ngehoisam hoisam hoisam hoisam tuh nah, pasar tuh ya? oh, si, kurang barang kurang kondong tak. Cakung jagung Iki biasa ngono goreng gak enak. sepet. Le iso. Bedane kon iki. Iki laicu lo wis ketoro lah. Iki laicu. Beda Bedang susu ngono maksud e. Heeh. Lakai taiciu, taiciu rodok murah laicu susu. Ta biasane anu larang, tapi menak gemane anu menak legi. Lak wong kenceng ndek kencing manis gak kenek mangan ning cinemun langsung ndah. Biasane po matari ceruk-ceruk dikai. Mau udah belanja guys ya belanja jeruk jeruk cina ya makan makanan sama beli minuman sama beli pisang mau dibikin pisang goreng ya. tuh dingin nah bikin pisang goreng dingin dingin hawanya nyemil hawanya ngemil, awalnya ngemil. Taksi tak nak kau pulang tapi di... Kalau di pasar itu jarang ada orang jualan. Kalau di kafe itu ada, udah, jadi nggak pernah tutup ya. Juga terus walaupun hari raya imlek di Seven juga nggak tutup. Panganan, eh, segede nih. Karo pangan, tangan saya. E, saya rompangan baik. Kadang suami terus nih nganu lampu nih, nah wes nyebrang lampu hijaunya, nyebrang eh cerurong puluh hewe sak sak keresek